Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi di Samgusu Channel. Akhirnya saya kembali lagi di sini setelah setahun ya. Ya, sekarang udah tahun 2021. Saya vakum beberapa bulan, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan dan udah sekarang udah tahun 2021 aja. Dan ya di sini saya kembali di sini. Masih di Samgusu Channel. Channel ini akan membahas tentang trik-trik dan tutorial-tutorial menarik seputar YouTube untuk para youtuber youtuber pemula khususnya jadi buat teman-teman yang baru gabung di sini selamat datang dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang trik-trik untuk supaya sukses menjadi youtuber di tahun 2021 kalau ngomongin soal youtuber itu kayaknya nggak ada matinya ya bahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang berminat dengan youtube bahkan sampai masuk ke google trend di di urutan kedua kalau nggak salah luar biasa sekali ya antusias masyarakat untuk e, menjadi youtuber banyak sekali orang-orang yang ingin jadi youtuber dari anak-anak sampai orang tua dari sekedar penasaran, iseng-iseng sampai menjadikannya sumber penghasilan untuk kehidupan ya nggak salah sih nah, YouTube kalau udah besar dan sukses gajinya bisa ngalahin gaji presiden Wow ngomongin sukses di YouTube itu ada banyak macamnya ya kalau boleh disederhanakan setidaknya ada dua macam sukses di YouTube yang pertama yaitu sukses memonetisasi channel kita yang mana itu adalah yang merupakan impian semua youtuber, terutama youtuber-youtuber pemula, itu pasti pengen banget channelnya dimonetisasi. Dan ini adalah, menurut saya, ini kesuksesan yang pertama. Adapun kesuksesan yang kedua, yaitu sukses membangun channel yang besar yang berpenghasilan. Wow, ini eh, kesuksesan yang sesungguhnya menjadi youtuber. Adapun yang akan saya bahas di video kali ini adalah sukses memonetisasi channel youtube kita kenapa saya bahas yang bagian ini karena kalau saya mau bahas di bagian yang kedua saya sendiri belum ada di posisi itu e, channel saya belum berpenghasilan yang wah jadi kalau saya bikin konten itu rasanya kurang pas nanti teman-teman pada protes di kolom komentar ah channelnya aja masih kecil sok-sok bikin tutorial bikin channel yang berpenghasilan wah gitu kan kurang pas nah, maka dari itu saya akan coba di sini bikin trik untuk gimana sukses memonetisasi channel kita di tahun 2021 bahkan kalau trik ini sukses dilakukan bukan bukan nggak mungkin channel kita juga bisa menuju ke kesuksesan yang kedua yaitu bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa Wow Monetisasi channel adalah hal wajib yang harus dicapai ketika orang terjun ke dunia YouTube untuk cari duit Semua YouTuber pasti ingin channelnya dimonetisasi secepat mungkin Bahkan ada yang pakai cara-cara yang curang yang justru membahayakan channelnya sendiri Kalau ngomongin monetisasi channel, pasti nggak akan lepas dari subscriber dan jam tayang Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas yang paling mendasar dulu tentang dunia YouTube yaitu sebagai seorang youtuber ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mulai terjun ke dunia YouTube untuk menjadi youtuber atau content creator yang pertama yaitu kita mau ngapain nah ini ini pertanyaan yang sebenarnya simpel banget ya sederhana tapi jawaban untuk sebuah pertanyaan ini adalah mencakup semua aspek yang ada di dunia peryoutubean ini kompleks sekali pertanyaan simpel tapi jawabannya akan sangat kompleks coba tanya ke diri kalian masing-masing nge-youtube tuh mau ngapain gitu mau jualan kah mau main game kah mau nge-vlog atau bikin tutorial atau atau mau ngapain gitu jadi harus jelas dulu harus jelas kita nge-youtube mau ngapain? karena ini yang akan menentukan arah channel YouTube kita nantinya apakah akan survive di persaingan YouTube atau malah sebaliknya akan tenggelam ke lautan YouTube nah ini adalah sebuah tantangan sederhana sebenarnya cuman kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar dan kita tahu tujuan kita nge-youtube itu mau ngapain nah maka kesempatan untuk bersaing di YouTube itu akan sangat terbuka lebar sesuai dengan slogan dari YouTube sendiri yaitu broadcast yourself Nah, jadi broadcast lah diri kalian sendiri jadi kalian tuh pengen dikenal di YouTube sebagai apa gitu pengen sebagai tutor kah pengen sebagai gamers atau penyanyi atau apa Nah itu yang perlu kalian pikirkan jadi ketika kalian udah tahu kalian nanti nge-youtube mau ngapain mau bikin apa nanti ketika udah bener-bener terjun kalian nggak akan bingung bikin konten apa ah, besok bikin konten apa ya gitu nggak akan bingung karena kalian udah tahu tujuan kalian di YouTube tuh mau ngapain kalau ngomongin saat pertanyaan ini itu menyangkut dengan personal branding nah kalau ngomongin personal branding ini terlalu berat kayaknya ya untuk itu berpemula jadi eh saya pakai bahasa yang lebih mudah dipahami mungkin ada yang masih problem gitu ya karena baru join ke YouTube Bang saya masih bingung mau bikin apa mau ngapain gitu makanya saya nggak enggak bikin-bikin channel YouTube karena saya nggak tahu mau bikin apa gitu iya saya dulu awalnya juga gitu kalau kalian masih bingung mau ngapain mau bikin video apa mau bikin konten apa tapi kalian pengen banget jadi youtuber ya udah go ahead aja mulai aja dulu bikin channel kemudian upload video yang kalian bisa, yang kalian suka. Dipikirkan rumahku gitu aja ibaratnya. Daripada kalian mikir terus nggak jalan-jalan yo, yang nggak akan pernah terrealisasi. Terrealisasi. Nah, jadi daripada cuma mikir toh nggak jalan-jalan yo, mending kalian bikin channel, terus kalian upload video yang kalian bisa gitu, yang menurut kalian bisa, yang kalian gampang, yang kalian kuasai gitu. Nah, sambil kalian explore itu si youtube itu jadi kalian bikin konten yang menurut kalian bagus, enak, atau kalian suka gitu nggak apa-apa, enggak -apa, masalah hari ini misalkan kalian bikin game besoknya bikin tutorial nggak masalah, sebenarnya itu nggak, nggak ada larangan dari youtube ya kalau tujuan kalian untuk mengeksplor diri kalian dan mengeksplor youtube nggak masalah, sampai kalian nanti ketemu satu konten yang disitu benar-benar Menurut kalian, oh saya cocok nih di sini nih, saya suka nih di sini, saya gampang di sini ya, saya nyaman di sini ya. Ya baru fokuslah ke situ. Kalau kalian lihat channel saya itu awalnya juga campur aduk ya, ada gaming, ada tutorial segala macam saya bikin yang menurut saya saya bisa bikin yang menurut saya saya bisa lakuin itu, saya bisa menguasai itu, saya bikin kemudian saya upload. Nah pada akhirnya saya ketemu satu niche, satu konten yang menurut saya ini gampang dan saya suka di sini, yaitu tentang tutorial YouTube. Nah, setelah saya ketemu ini kemudian saya konsisten coba di sini lanjut. Nah, alhamdulillah sampai saat ini perkembangan channel saya jauh lebih baik daripada saat saya masih bikin konten yang campur aduk. Kalau kalian mau ngikutin cara saya ya, monggo nggak masalah. Jadi gak usah banyak mikir dulu, bikin dulu channelnya kemudian upload video yang kalian bisa sambil dieksplor, dijelajahi kira-kira mana yang enak, mana yang kalian nyaman gitu, karena kalau kalian nge-youtube itu nggak nyaman itu beban buat kalian sendiri nge-youtube itu kan butuh waktu lama dan jangka panjang, jadi bikin diri kalian tuh senyaman mungkin nge-youtube gitu jangan ada beban, kalau kalian bikin konten yang kalian suka, yang kalian nyaman nanti seterusnya kalian akan senang mau youtube itu bahkan ketagihan jadi pastikan kalian menemukan konten yang benar-benar kalian suka dan kalian nyaman ngelakuin itu kemudian yang kedua siap bersaing nah sadar atau enggak mau atau enggak siap atau enggak ketika kalian terjun ke dunia YouTube kalian pasti menemukan persaingan nah dan pesaingnya itu bukan siapa-siapa ya sesama youtuber baik antar nis maupun sesama nis misalkan uh, kalian bikin tutorial masak nah pesaing kalian itu bisa aja sesama tutor masak sesama channel masak bisa bisa juga antar channel yang lain gitu jadi ketika orang buka YouTube itu kan ada rekomendasi dari itu tuh nah disitu kalian udah bersaing tuh disitu apalagi ketika orang mencari sebuah video Video tentang masak-masak. Nah itu kalian bersaing dengan sesama channel masak. Persaingan di YouTube ini sangat ekstrem ya, sangat. Wah nggak bisa, nggak ada batasan pokoknya, bebas. Persaingan sebebas-bebasnya. Jadi ketika kalian mulai nge YouTube, pastikan kalian siap menghadapi persaingan. Tapi bang, saya nggak punya alat-alat sejanggih mereka, saya pasti kalah saing. Nih, jangan berpikir kayak gitu ya. Jangan menyerah sebelum berperang. Manfaatkan peluang yang ada. Gunakan alat yang kita punya, maksimalkan. Nggak harus kamera mahal, nggak harus lighting mahal, nggak perlu alat-alat yang mahal. Kalau sekedar untuk bikin konten yang bagus, bikin video yang berkualitas. Kenapa saya bilang gitu ya? Karena saya sendiri sampai sekarang masih pakai HP ini. Video yang kalian tonton ini saya rekam pakai HP. Saya editnya juga pakai HP. Jadi nggak enggak enggak pakai kamera yang mahal-mahal. Dan HP-nya pun bukan HP yang mahal. HP cuman HP Vivo. Jadi nyatanya ya bisa kan bikin video yang berkualitas, bikin konten yang bagus gitu. Ya paling nggak nggak malu-maluin lah gitu. Jadi nggak enggak perlu alasan untuk wah saya nunggu punya gear yang bagus, saya nunggu punya kamera yang bagus. Untuk bisa nge-youtube, biar gak malu-maluin. gitu nggak perlu kita manfaatin aja apa yang kita punya. Punya handphone ya, pakai handphone. Syukur-syukur ada kamera yang manfaatin kamera gitu. Kalau selama kita masih punya handphone ya, pakai aja, nggak masalah. Tuh, handphone sekarang kan kameranya udah bagus-bagus gitu ya. Jadi, nggak perlu cari alasan untuk kita kalah bersaing di dunia YouTube persaingan di YouTube itu sebenarnya bukan tentang gear ya bukan tentang alat-alat ya tapi lebih ke kualitas konten kita kualitas video juga kalau saya ambil contoh misalkan konten kalian kayak tadi tentang tutorial masak-masak nah persaingan sebenarnya adalah seberapa bagus konten kalian bukan videonya ya kontennya isi-isi dari videonya seberapa orang bisa enjoy nonton video kalian bisa bisa ngerti dengan video kalian dan seberapa up to date konten-konten kalian itu jadi pastikan kalian benar-benar sebanding dengan kompetitor kalian, misalkan kalian channel masak kalian lihat pesaing yang menurut kalian berat channel besar, nggak masalah kalian lihat channel besar kemudian kalian pelajari dari situ berapa banyak videonya kemudian seberapa up to date konten-konten uh, dia kemudian kalian berkaca dari dia gitu. kalau channel kalian masih kecil, videonya masih sedikit ya nggak usah nggak hmm, usah down ketika kalian kalah bersaing dengan channel yang besar Ya wajar namanya juga masih pemula kan gitu Nah kemudian pastikan kalian selalu lebih up to date daripada kompetitor kalian Kalian bisa manfaatin google trends untuk mencari hal-hal yang sedang in Yang sedang trend di dunia internet belakangan ini Kalian bisa manfaatin google trends misal kalian cari tentang topik masak Nah masuk aja Google Trends kemudian kalian ketik masak nah kalian cari apa yang kira-kira masuk dengan miss channel kalian kemudian kalian bikin yang lagi trending itu nah dengan cara ini kemungkinan besar channel kalian akan direkomendasikan oleh YouTube ketika ada orang yang mencari tentang uh, hal yang lagi trend tersebut nah dengan begitu kalian akan lebih berpeluang untuk memenangkan persaingan. <laughs> Kemudian, yang ketiga itu kita harus kuat iman. Kuat iman di sini, ini bahasa saya sendiri ya, artinya bukan saya menjadikan YouTube itu sebagai agama atau sebagai Tuhan gitu, enggak ya? Jadi, kuat iman itu dalam arti enggak mudah tergoda gitu, konsisten gitu bukan cuman soal beragama yang harus kuat iman, YouTube juga harus kuat iman. Setelah di poin pertama dan kedua tadi, kalian udah bisa ngelewatin, kalian udah dapat niche channel kalian, kemudian kalian udah siap bersaing. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus kuat iman. Uh, maksudnya gini. Saya jelasin pakai contoh aja ya biar lebih gampang dipahami. Eh, sambil contoh sama kayak tadi channel kalian tentang masak-masak nih misal kalian udah upload beberapa video tentang masak-masak tiba-tiba ada konten yang viral konten 19 detik nih misalnya nih lagi rame tuh channel sebelah itu bikin konten 19 detik meledak dalam hitungan hari ratusan ribu bahkan jutaan viewsnya nah kalian yang channelnya tentang masak-masak ngelihat channel sebelah gitu bikin konten kayak itu meledak nah, ini, nah saat saat kayak gini lah iman kalian tuh diuji. Kalian tergoda nggak tuh bikin konten yang kayak gitu tuh? Channel kalian tentang masak-masak, lagi ada konten yang viral-viralnya nih, 19 detik. Channel kalian, eh channel sebelah kalian bikin konten kayak gitu langsung meledak viewsnya citaan. Nah, kalau kalian tergoda, kalian pasti akan bikin juga tuh konten kayak gitu, 19 detik gitu nah ketika kalian bikin ikut-ikut bikin konten 19 detik nah ini berarti kalian enggak kuat iman kalian nggak konsisten dengan niche kalian channel kalian tentang masak-masak tiba-tiba kalian upload tentang 19 detik akan nah, nggak enggak ada korelasinya antara 19 detik dan masak. kecuali gini kecuali kalian bikin challenge masak 19 detik nah itu masih masih nyambunglah dengan konten kalian gitu tapi kalau kalian paksakan bikin konten 19 detik yang enggak ada hubungannya dengan niche channel kalian nah ini yang akan merusak metadata channel kalian perlu diingat uh, video yang kita upload itu akan membentuk metadata di channel kita kalau kita ngomong metadata itu kan ada metadata video judul thumbnail dan lain-lain itu metadata video Nah. Dari video-video yang kita upload ke channel kita itu akan membentuk metadata di channel kita. Untuk penjelasan lengkapnya mengenai metadata, kalian bisa klik video yang ada di sini. Itu saya bahas tentang metadata video dan metadata channel. Silakan kalian bisa tonton di situ. Contoh lain, ketika kalian nggak kuat iman nih, misalkan kalian masih sama kontennya tentang masak-masak tiba-tiba di deket kalian, di deket rumah kalian misalkan ada kejadian yang lagi heboh misalkan ada kereta anjlok nah misalkan ada kereta anjlok di deket rumah kalian kalian pasti berpikir wah ini kalau saya bikin konten nih pasti rame nih gitu. lumayan nih bisa nambahin views, bisa nambahin jam tayang bikin ah padahal channel kalian berisi tentang Tutorial masak-masak. Nah, ketika kalian tergoda untuk bikin konten yang kereta anjlok itu tadi, nah itu berarti kalian udah nggak kuat imannya, nggak konsisten. Ketika kalian nggak kuat iman, kalian akan mudah tergoda. Ini 19 detik tadi kalian bikin ikut, ketika ada kereta anjlok kalian ikut bikin lagi gitu. Jadi tanpa kalian sadari nanti begitu kalian lihat channel isinya berantakan ada tutorial masak ada 19 detik ada kereta anjlok nanti ada viral lagi apa kalian bikin lagi nanti kalian di jalan ketemu apalagi hal yang unik kalian bikin konten lagi jadi semakin enggak jelas arah channel kalian jadi satu video dengan video lain yang ada di channel kalian itu enggak akur gitu enggak enggak ada korelasinya jadi wes campur aduk enggak jelas gitu nah ini akan mempersulit algoritma YouTube untuk memetakan channel kalian gitu algoritma YouTube akan bingung ini channel bahas tentang apa sih gitu nah kalau udah gitu apa akibatnya akibatnya algoritma YouTube akan kesulitan menentukan penonton yang tepat untuk channel kalian misalkan hari ini kalian upload tentang masak-masak oke oleh algoritma YouTube dicarikan penonton yang masak-masak besoknya ganti lagi itu algoritma YouTube nggak bisa berganti secepat itu saya pernah ngalamin ini ya ketika saya pertama ganti niche yang awalnya campur-campur itu kemudian fokus ke tutorial YouTube ini ini awalnya emang apa ya kayak berat banget gitu tapi setelah upload beberapa video itu baru si algoritma YouTube mulai paham oh ini channel tentang tutorial YouTube nah kemudian udah beberapa video kemudian otomatis penontonnya datang sendiri ya meskipun enggak banyak tapi seenggaknya algoritma YouTube udah ngerti gitu arah channel kita kemana nah, kalau kalau konten kalian campur-campur isinya apa yang kalian suka apa yang kalian mau ya ya nggak salah sih sebenarnya bebas-bebas aja cuma ya itu dia konsistensinya adalah channel kalian akan susah berkembang karena si algoritma YouTube akan kesulitan menemukan penonton yang tepat untuk channel kalian gitu jadi, perlu diingat bahwa channel yang spesifik, yang kontennya spesifik itu akan lebih mudah berkembang daripada channel yang isinya campur aduk. Coba deh, eh, kalian cari youtuber-youtuber yang mulai benar-benar dari nol, yang dia bukan artis, dia bukan public figure gitu ya, yang benar-benar dari nol. Coba kalian pahami, pasti konten-konten mereka itu spesifik satu satu satu niche gitu satu tema udah konsisten di situ terus nah kemudian nanti kalau udah besar nah boleh kalian melebar nggak masalah kalau kalian udah punya youtuber jadi yang perlu diingat adalah ketika kalian udah mulai nge-youtube kalian harus konsisten jangan mudah tergoda nggak semua hal yang kalian jumpai itu harus dijadikan konten nggak semua hal bagus yang kalian jumpai harus jadi konten Gak semua hal yang viral harus kalian jadikan konten itu enggak akan jaminan bikin channel kalian semakin maju kecuali hal yang viral itu memang ada di tema channel kalian ya, misalkan channel kalian masak-masak kemudian viral tuh udah ding udah Ding mengoleh kemarin nah itu kemudian kalian bikin tutorial bikin Uh, Odading ding, nah itu kan nyambung dengan nis kalian gitu, itu nggak masalah, jadi hal yang viral kemudian masuk ke nis channel kalian itu nggak masalah kalian bikin, cuman kalau nggak nyambung ya nggak usah dipaksain gitu, kita harus kuat iman dalam youtube itu harus kuat iman, percaya atau nggak, semua nis channel youtube itu ada waktunya untuk viral masing-masing, masak ada kayak Odading kemarin itu cover lagu banyak cover lagu-lagu yang viral gitu tiba-tiba meledak kemudian tutorial YouTube juga ada momen-momen di mana yang itu merupakan kesempatan kita untuk meledak itu pasti ada semua niche channel pasti ada kita harus cuma sabar dan konsisten yang perlu diingat nge-youtube itu nggak bisa instan youtube itu harus sabar kita bangun apalagi kalau kita bangun channel dari nol kita bukan siapa-siapa, bukan public figure, bukan artis, bukan selebgram. Kemudian, tiba-tiba kita terjun di YouTube. Kalau kita nggak punya kualitas, apa yang mau kita jual? Gitu, jadi apa yang membuat orang tertarik ke channel kita? Jadi, kita harus bikin channel yang berkualitas dan konsisten. Jadi, itu aja yang perlu diingat. Yang pertama adalah kalian mau ngapain di YouTube. Jadi harus tentukan niche channel kalian harus konsisten. Kemudian yang kedua siap bersaing dan yang ketiga harus konsisten, kuat iman. Kalau ketiga poin ini bisa kalian terapkan, uh, Insya Allah channel kalian akan lebih mudah berkembang, lebih cepat monetisasi dan nggak menutup kemungkinan channel kalian akan tumbuh menjadi channel yang besar dan menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Oke sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. See you on the next video insya Allah. Saya pamit. Assalamualaikum. Kenapa ini nguap sih? Halo. Kok nguap ya? Eh, kacamatanya mengganggu sekali.